Selamat bertemu kembali anak-anak didikku tercinta semuanya di SMKN 2 Pematang Siantar. kita akan segera belajar tentang hak asasi dan kewajiban asasi manusia sebagai awal permulaan di tahun ajaran baru ini di kelas 11 ini ya baik, jadi inilah materi yang harus kita pahami baik-baik yang khusus kita fokus kepada pengertian hak asasi manusia dan kewajiban manusia baiklah kalian harus membuka materi membuka sumber-sumber lainnya agar dapat memahami penjelasan di video ini tentang makna, dan pengertian kedua konsep. Bahwa hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Kedua konsep ini merupakan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Baik, kiranya video singkat ini Dapat memotiv memotiv memotivasi kalian untuk semakin giat belajar Terima kasih